Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di sini, si Ananda dan, dan di video kali ini saya akan akan mere, mereview, ya, mereview salah satu mobil yang harganya ini cukup. Uh, cukup ngelawak ya harganya <SILENCIO> cukup tinggi harganya cukup mahal ya yaitu adalah mobil Aston Martin DB11 V12 tahun 2017 This bubble and it makes you so much You can say hello, but I don't you to like me. Don't you to like you to like. You, like you can go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to. Like Ya sedikit informasi tentang mobil ini spesifikasi dan juga ya sedikit uh, video freecam dari tampilan mobilnya, model mobilnya dan desain-desain mobilnya oke jadi sekarang kita mungkin langsung aja ya untuk tes akselerasi lalu yang kedua akan tes top speed ketiga tes putar balik ya tentu itu lalu yang keempat kita akan tes untuk ditanjakan ya untuk tes offroad Hmm, sepertinya akan saya skip karena mobil ini peruntukannya bukan untuk offroad ya ini mobil sport car ya ini mobil sport car jadi tidak untuk over oke okay, seperti biasa kita akan tes akselerasi dari 0 ke 100 nya berapa kemudian mungkin nanti akan saya kasih tulisan teks ya dari 0 ke 100 0 ke 200 terus ya pokoknya sampai seterusnya oke okay, langsung aja kita cek saya sempat ngambil haluan yang sangat jauh tetapi mobil ini bisa memutar balik di dekat ini dekat trotoar yang ada di tengah-tengah separator jalan oke okay, lalu untuk tes yang terakhir ya ini kita akan tes untuk menanjak kali ini kita nggak akan pakai tanjakan di dekat puncak okay, ya di puncak villa di villa di puncak ya. Karena jalannya begitu sempit, saya yakin dengan menggunakan mobil selebar ini dan sepanjang ini akan sangat menyulitkan jadi ya udah kita akan ambil tanjakan di jalan layang tol ini. Oke, okay, kita akan coba untuk nanjak dan kita akan coba stop in gua apakah bisa atau enggak. Sini, rem tangan gas lepas. Rem tangan oke, okay. dia sangat agak kesulitan untuk menanjak. Padahal ini tanjakannya enggak terlalu terjal. Dia tanjakannya yang bisa dibilang ini tanjakan landai, tapi dia uh, sedikit kesulitan. Saya nggak yakin kalau dia bisa melibas tanya. Saya kurang tahu sih, tapi saya tidak yakin. Tapi saya juga tidak pasti kalau mobil ini bisa melewati tanjakan yang ada di Puncak Village. Oke, ini uh, sedikit, selipan aja ya, sedikit, selingan untuk kalian. Uh, jadi, mobil ini memiliki satu, satu uh, poin, mobilnya tetap. dan tidak bisa menggunakan kamera model kap mesin di mobil ini karena ya kalian tidak bisa melihat apa-apa selain melihat lampu dan ini grillnya ya ini, ini dari balik kap mesin ya tahun 2017 kali ini jadi dengan uang 7 miliar 100 juta ya kalian itu bisa membeli 10 mobil di dealer sumber jaya Bekasi atau jika kalian hanya ingin membeli satu mobil ya mungkin mobil inilah jawabannya oke jadi sekian review mengenai mobil yang satu ini like jika kalian suka share ke teman-teman kalian dan komentar di bawah jika kalian ingin bertanya-tanya mengenai mobil ini Sampai jumpa di video yang berikutnya